Hai hai hai Korban serangan harimau di Sumatera Selatan kembali bertambah Korban terbaru adalah seorang petani berusia 50 tahun asal desa Pajar Bulan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Kejadian tersebut menambah panjang daftar serangan harimau kepada manusia Korban konflik harimau dan manusia di daerah pagar alam dan lahat Sumatera Selatan sendiri Bertambah menjadi empat orang namun serangan harimau bukanlah satu-satunya serangan hewan terhadap manusia dan ternyata masih banyak kejadian serupa yang terjadi di Indonesia. Berikut teror-teror serangan hewan yang menghebohkan Indonesia. Serangan wabah tomcat. Pada 21 Maret 2012 lalu, serangan Paederus fuscipes atau serangan tomcat sempat menghebohkan warga di beberapa daerah di Indonesia. Terhitung sejak tanggal tersebut sudah seminggu Tomcat menyerang, dan laporan serangan juga dijumpai di situ Bondo dan daerah lain. Tomcat sendiri merupakan serangga yang cukup beracun dan hidup di daerah yang lembab. Serangga ini bisanya hidup di pepohonan, tambak, dan semak-semak. Racun yang terdapat pada serangga ini bisa menimbulkan efek cukup penyakitkan di kulit dan berbagai bagian tubuh manusia meskipun tidak sampai mematikan. Outbreak atau wabah tomke juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1990 lalu. Selain itu, outbreak serupa juga pernah terjadi di beberapa negara seperti Australia, India, dan Malaysia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serangan Wabah Ulat Bulu Pertengahan tahun 2019, masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur mendapat serangan dari ulat bulu. Wabah ulat bulu itu menyerang permukiman warga di tiga desa yang berada di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi penyerangan hama ulat bulu yang paling parah berada di dusun semambung desa Japa. Serangan ulat bahkan sampai masuk ke dalam mulai dari atap, teras, tembok, dan bagian-bagian lainnya. Ulat bulu ini memang tidak membahayakan dan tidak membuat gatal atau alergi lainnya. Tapi bagi warga setempat, keberadaan ulat bulu ini sangat merusahkan. Serangan Wabah Ular Kobra Teror ular kobra tengah terjadi di sejumlah daerah. Ular kobra yang jumlahnya bisa mencapai puluhan, membuat warga resah. Seperti yang terjadi di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat adanya anakan kobra di lingkungannya, satu keluarga terpaksa mengungsi. Kejadian serupa juga terjadi di Jember, puluhan anakan kobra juga meneror warga Sukorambi, Jawa Timur. Namun ternyata tak hanya sampai di Jember saja, warga Ciracas, Jakarta Timur juga dihebohkan dengan keberadaan ular kobra.